Ini siapa namanya? Aku nya, salsa. Iya, oh, Sauslah. Sauslah. adik cat. Ini cat, Sauslah. caca atau ya, Dila? Iya, oh, caca. Dari mana caca? Palembang. Abang dari mana? Oh Palembang. Iya. Aku dari Malang. Main jauh ya? Palem Hmm, Palembang itu kan terkenal sama empek ya iya pempek, tekwan apa, bakwan tekwan tekwan itu kayak apa hmm? itu kayak apa makanannya itu ada kuahnya gitu atau gimana atau kayak pempek ya kayak pempek itulah pakai kuah tapi oh. kayak kuah sop Oh gitu. Nah, uh, dua nah, pertandingan nah. ya Kak ya. Nah, yuk pak, banget kita naik lagi yuk. Yeka. Lubuk Linggau hadir Ratu bidadari Lubuk Linggau itu di mana? Nah, <laughs> Cari seputummu. Lah tadi. Empat jam. empat jam kalau di sini. Ma. Oh, 4 jam hmm. Iya. Ayo guys, Bisa kalah nih, ya. ya, jelas menang aku lah. Penontonku oh, seribu. <laughs> Penontonku seribu lu. mengikut abang Om udah berapa? Sidoarjo, udang, ditangani. Seribu. ini siapa adiknya ya adik main paling jauh kemana Samen saya sekitar Palembang enggak pernah jauh jauh banget hmm. Cak Surabaya kipasiripi temannya Pak okay. asli jatim saya Ratu Bidadari di Mojo Agung bakulan kopi guys, bukan tabulang kebun. <tik> Tinggal di lubuk linggau, lubuk linggau itu darah darah kamu. Dari dimana? Uh, ini ada yang komen lubuk linggau. Hmm. Iya, Palembang. Kalembang. Kalau saya nya dari masa. Muara ini Sudah di Muara Enimnya. Muara, mohon. Saya udah pelosok, Mas. masa pelosok? Iya, saya udah di kampung. Kalau saya nya di kampung. Samain kerja, kuliah atau apa aktivitasnya ini? Enggak ada, enggak kerja. Di rumah aja jualan, hmm. jualan apa? Tutuplah orang itu nih. <tutup langit hai> jualan apa kak? Si Karwana. <tutup> jualan? ikan. Apa? Jualan apa kata adiknya tadi? Sembako. Oh jualan sembako. Hmm. Ya semoga laris ya. Ya amin. Gala curakan banyu. Berarti jualan sembako kayak beras, kayak gula, minyak gitu ya. Ya gitu. Ya. Tapi masih kecil-kecilan gitu. Hmm. Waalaikumsalam Putra Jaya. <Gun lawyers> malang udah mau raja ora terang ratu Bos gedang kalau dong yang Mas mandung kalau orang terawang itu adik saya mas. masih sekolah masih sekolah-sekolah Iya Oh, mirip semar. Mirip, mirip mirip lo. Lihat sih. Salam dari Palembang. Dari mana Selalu aja Palembang? bikin ngakak. Berat, Mbak. Mas dicariin Kang Ujang Bustomi itu. Ujang Bustomi itu temen aku, lah ngapain nyari aku? Eh, kala mah aku. <tuh> <tuh> Bunda lagi ngapain? Lagi ngerokok ini. Ini satu PK sama e, Caca. Di marak uang tuh di mana? <tuh> Kita tahu cak di kolikang Bahar. bahar Baharku sopo. Darah, ini. Kalah bayar adanya. beras. <tuh> Adiknya cantik ya. Iya masih sekolah Iya masih sekolah aja Skincarenya tebel itu kan Make upnya. Ini banyak yang komen ini loh e, Adiknya disepil dong Iya sudah <laughs> uh. Minta disepil Pengikutmu udah banyak bang <laughs> Oke salam kenal ya kak ya Oke. Terima kasih Selamat malam kak Kelusin kak, kelusin samain kelus Coba ngeluar Itu yang Sebelah kiri itu kak Yang sebelah kiri, Sebe yang sebelah kiri itu, loh, Kak. Yang ada tulisannya "host", ada, Kak. Enggak ada. Yaudah satu PK aja dulu, satu PK aja dulu. Itu kak satu PK dulu kak, satu PK dulu kak. Mana? Tema ini. ini. Nggak itu apa? kan sudah saya PK, coba itu. terima. Sudah. Hmm, petareh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mahal guys dana eh, juta eh, model eh, oleh eh, busi racing eh, uh, bisa bahasa Jawa eh, eh, Bisa bahasa Jawa nggak, eh, nggak bisa-bisa nggak ngerti aku ng kalau bahasa Palembang uh, ngomong ya. dong eh, coba bahasa Palembang dong aku ingin uh, tahu logatnya orang Palembang itu kayak gimana sih kalau ngomong bahasa daerahnya itu ngomong dong kau pengikutnya berapa siapa adiknya mano adiknya mano mano mano Mau adek aku, nah adiknya udah punya pacar belum? Itu kok cantik gitu? Hmm. ya oke, spila adek gue aja ya. Iya, cantik udah udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Belum? Senggol dong! Wah, senggol dong! Label. Ayo! Darah. Nanti tak single lo, tapi jual hi. Jual, jadi kau <laughs> Biayanya gede guys, kalau ke Palembang guys. Uh, Adiknya aja kak. Wah hajar. Adiknya aja kak. Adiknya aja kak ini minta di sepil itu banyak yang komen oh, uh, sepil oh, adiknya dong oh. kuih kila nangta weto weto <tik> new thank you bismillah senggol adeknya aduh mau disenggol nanti jatuh loh disenggol pakai hati iya yeah. pakai uang juga dong di parahnya benda oh, ya. kono dodol tempe Palembang tak total gedang ini nunggu di Palembang epistel eh, umur berapa ini adiknya ini adiknya umur Adik berapa 17 waduh aduh, 17 hmm. udah punya mukanya KTP aja. belum mukanya aja belum, lu, belum, belum belum diurus ya Yes nanti saya urus masalah KTP saya urus gimana pulang ke Malang ya iya hmm. siap serius otw lo ya Ayo guys bantu tetep layar <laughs> 17 umuran saya Sari pingcuk waduh kecil dong Ya, anu. Palembang. Susah gerti. Baru main TikTok kan? Oh, masa baru main TikTok ini? Baru baru tahun. Salah. Oh, di sini di sini tuh banyak orang Palembang kok di Malang di sini. Ya, masih jual pempek Palembang gitu. Masih kelas berapa adiknya? Kelas berapa, dek? Kelas 2 SMA. Ya udah, nanti lulus ke Malang ya. <laughs> kan udah dapat KTP itu nanti. Langsung aja kakak sama kamu. Aduh, salting. Langsung aja kakak sama <laughs> kamu. Ya udah, Japri, OTW. Siapanya, Wibu? Um. Wibu itu apa sih? Aku nggak paham aku. Sama ya, saya juga nggak ngerti. Wibu? Nggak maksudnya kok banyak orang yang komen wibu. Maksudnya grup wibu. Wibu itu atau semacam kayak karakter atau apa ya? Aku mbak Iai. Ini banyak, ini yang banyak yang komen. Aku kakaknya aja. Yaudah aku tak adiknya aja udah. <laughs> adiknya aja <ada> lagi, ini gimana ini kok saman kok saman kalah terus ini <seks> ke, pelit semua nonton hat <-hati> <y moisturizer> <yha> ya bukannya pelit kan follownya banyakan aku ya. aku mah baru 1000 saman kayak karakter anime Wibu oh Wibu itu anime anime Wibu itu anime adiknya aja ya silahkan ambil loh aku yang adiknya udah, aku <laughs> udah tak udah tak apa ya udah tak pesen adiknya udah tak pesen ya guys ya Jadi kalian enggak boleh ya pacar belum Kakaknya single mom sayang Oh single mom Kenapa kak? Iya. ke bercerai ya gitu enggak faktor apa ekonomi KDRT atau apa kan pasti ada sesuatunya kalau diomongnya sedih masalah apa selingkuh. cerita aja curhat aja enggak papa kak Oh selingkuh bentar kak ya aku tak bermain kartu ya canda kak iya gadis single mom janda. single mom single mom itu ya canda teman-teman ya, ini adik saya anaknya anaknya umur berapa kak anak saya umur yang pertama ya lima hmm. tahun hmm. yang kecil umur satu tahun setengah lah oh anaknya dua ini banyak yang daftar itu gimana kak ini kak ini yang komen-komen uh, banyak yang daftar ini kalau adiknya kan buat aku kalau uh, samen ini banyak yang daftar ini gimana ini <laughs> like tanda daftar-daftar semua bentar Kak ya enggak apa pasti tahu juga mau saya tutupin uh, kakak ini kayaknya belum move on lo ya Mbak Caca ini dibilang belum oh, iya mikirin anak juga kan siap Iya yeah. Jadi yang tak lihat di sini Kak Caca, Kak Caca ya, aku manggil dia ya. Jadi Kak Caca ini uh, belum move on dari hatinya, jadi masih konflik hatinya masih konflik. Tuh. Terus di sini uh, dalam s -s -s butuh biaya banyak zaman, ya, butuh nafkah ini berat. Iya. Yeah. Jadi Kak Caca ini tanpa kehadiran seorang laki-laki, e, maksudnya seorang laki-laki yang berjuang itu berat karena Saman punya tanggungan. Lah tanggungannya apa ya? Anaknya Saman kan anaknya dua. Tuh. Buat beli jajannya, masih beli susu kan? Iya masih. Ya, Jadi gini Kak, Saman harus bisa move on jadi saman harus bisa menyembuhkan hatinya eh, Kak Caca di sini saya lihat hatinya Kak Caca ini masih sakit masih belum bisa move on <guluh> faktornya kan pasti tahu bisanya kenapa Iya paham paham saya Halo. Takutnya dijelasin sini gimana? Tak perlu, tak perlu dijelasin. Saya udah Tau. paham kok. Cuman kalau tak tak omongin di sini kan e, banyak orang kayak gitu loh. Iya. Kemarin, yang jelas, iya. Yang jelas bebannya sama ini berat. Ya karena memang butuh cuan, butuh finansial. Karena sama juga punya anak gitu loh sedangkan anak dua itu ya biayanya ya besar apalagi masih kecil-kecil itu -kecil. hmm. adiknya mau nggak saya lihat adiknya enggak ya Iya saya mau narik energinya adiknya dulu Ade. lihatin Ade. adiknya kenapa saya Ya, saya mau ada motivasi lah buat zaman Bentar ya, saya tarik dulu energinya